Karena apakah Ada soal-soal pertanyaan ini Upaya-upaya untuk mencari Strategi baru Kalau dulu, tadi cerita Ketika di kampus e, Mengangkap isu-isu politik Untuk e, membeli ruang, membeli Untuk katakanlah punya ruang katarsis Bersama itu pada saat itu Dianggap sebagai strategi yang efektif Lalu setelah e, Reformasi Apakah kemudian strategi politiknya berubah atau apakah masih penting untuk selalu punya strategi politik itu kalau oh, tadi misalnya caranya dianggap bergantung ya. ini sebenarnya ya. memang dengar banyak yang membutuhkan mas Haci. tadi ketika musuh bersama itu sudah menggagakan terus memang jadi kebingungan kan memang harus ada strategi yang berubah situasi berubah e teater sebagai satu satu bentuk peristiwa yang, yang berangkat dari dari situasi yang yang ada juga pasti pasti berubah. Akan yang kemudian memilih berhenti ya karena mereka secara tegas ngomong misalnya tetes saya dengan BDS ya tetes bisa jalan lagi karena tetes saya adalah anak kandung orang kebalu, kampanye sejagad ya, mati bukan yang beragam ya terus saya kemudian mati meskipun kemudian eh, oleh generasi selanjutnya saya coba dihidupkan di lagi pas informasi tetapi sudah tidak tidak tidak jalan jadi eh, ada yang, yang kemudian mungkin eh, pasti di di diubah di dalam satu apa ya satu proses dalam kita mencipta karya itu awalnya memang muncul kebingungan saya sendiri dikarenakan dari tahun 1997 sampai tahun 2000 itu semuanya lakon-lakon adaptasi karena kami bingung, kami harus ngapain uh, kalau sepuluh dunia, mereka akan naskah-naskah yang, yang sudah ada atau bikin naskah baru dengan tema-tema tertentu gitu, yang, yang sudah jelas diarahkan ke mana tetapi mulai tahun 1997 sampai tahun 2000 kalau oh, saya lihat dari punya berhasil, dimana naskah-naskah yang dipilih. kami mainkan, selalu so saja ya ini baru pembacaan selaskah, kan? so naskah. Selalu saja semua adalah naskah baru yang kami adaptasi dari tahun 90-an, lalu eh, tahun 2007 kami menggarap penggalan sah cinta sama sekali nggak politis itu sah cinta eh, naskah dari Inggris kemudian. Ya sembilan delapan ada enggak gitu uh, kemudian sembilan sembilan saya mulai sudah ada dasar yang garap seri adaptasi dari lima ada ada seluruh kan kemudian untuk para foto semasa di di di, di para ya, satu ada satu masak racis yang gimana kami mencari-cari kan semua mulu apa mulu secara apa pakai masker apa gitu dan tuh secara nggak sadar kalian kemudian mungkin memilih amannya eh, ya, atau memilih yang ada dulu deh, asal-asakan asing gitu gitu, ya berjalan-jalan <tuk> aja dulu kemudian didikalkan kembali lagi dengan, dengan situasi yang yang ada pada waktu itu. baru mulai tahun 2000, uh, uh, Aris menginisiasi reportuan hujan, Yudi menginisiasi waktu batu. mulailah kemudian satu satu proses yang lebih karena sudah ada uh, jarak waktu tertentu dengan dengan Furia reformasi itu kami juga kemudian mulai membangun refleksinya melalui karya. Gitu kan. Waktu itu memang misalnya era terbuka banyak informasi yang berat banyak orang ngomong dan lain sebagainya. Maka kemudian melalui rekor dan saya memilih teater yang tidak menggunakan kata sama sekali karena kata waktu itu sudah saya rasa sudah mulai lama, karena semua orang ngomong. Gitu. Bias lah gitu saya pilih teater yang menang teater yang benar-benar menggunakan tubuh, atau kemudian eh, waktu bantu yang memang kemudian ngomong soal transisi, gitu. soal transisi kami sendiri sebagai pelaku dari kampus ke luar kampus, dari budaya bahasa dan sebagainya kita transisi Indonesia maka kemudian kemudian kami membaca itu secara lebih jauh lagi, gitu melalui sejarah, melalui tradisi Jawa. Transisi itu seperti apa sebenarnya yang kami belajar pada waktu itu apa yang mesti dilakukan di dalam masa transisi karena konon transisi adalah satu situasi yang sangat rawan gitu kan? jadi eh, itu adalah upaya yang kami untuk merefleksikan apa yang berlangsung pada waktu itu melalui proses waktu batin dan itu juga cukup lama karena waktu, waktu itu dari tahun 2001 sampai 2004 baru sampai itu kami bisa menguap sebenarnya. Uang dari kerja kami, dan kemudian mulai melihat ada sedemikian banyak soal di, di, di dekat kami, yang soal yang ada di hadapan mata kami, sehingga kemudian waktu itu kami masuk e, melalui ya, turun ke jalan-jalannya, kemudian menghasilkan karya jejalan itu, yang itu ada beberapa seri yang panah, e, yang panah adalah waktu kita abadi di e, dua tahun yang jadi itu, saya pasti harus, harus harus berubah hati karena memang kemudian kayak kejalan ya kalau bahasa mas Aziz kayak kejalan sehari-harinya total. kami yang kemudian hilang pijakan di dalam berkaranya apa masih berpijak pada apa kemudian? Hmm. Eh, mungkin satu komentar lagi kalau dari yang anak muda boleh nggak? Tidak bisa itu, sini mas Aziz ngomong kan, kan, gitu karena dari tadi nanti kita punya. Maksudnya bilang ya, oh, terus kalau ada penginyak-penginyak nanti bisa Tapi <tuk> ada enggak teman-teman dari generasi yang lebih muda yang setelah dengar cerita ini pengen... oh. Selanjutnya saya Desya uh, Saya ingin, mungkin ini saya mau berbagi tentang ah, Bagaimana aku menarik tadi waktu itu uh, Bikin poster poster itu ya maksudnya Terus Itu tahun 9 lalu pada saat konflik di saya orang Solo Itu entah bagaimana, saya dapat kiriman foto dari poster itu, dan itu dibagi di, di sekolah saya waktu gitu. itu. Itu kalau nggak salah yang, yang apa namanya senjata tak menyelesaikan masalah waktu itu. Itu kalau nggak salah sejalan sejalan apa sih? Sejalan? Sejalan. Oh sejalan kepilan. Oh ya dari kelas tiga semuanya. Kota uh, saya itu kota konflik sebenarnya uh, Waktu itu Ambon pecah penusuhan tahun 98, sebuah -sebuah kemudian di Yukoso, sebelas sampai tahun itu terus di Yukoso, di Palu, dan kondisi para saat itu, itu uh, cukup menegangkan para resahnya karena tiba-tiba uh, sesama Waktu itu kan konflik, konflik yang diangkat itu agama Tiba-tiba saja semua orang jadi pengusuhan di, di kelas itu Uh, waktu itu kan yang lagi ini banget yang di ini banget itu Kristen sama Islam ya Pak. Kristen sama Islam itu tiba-tiba tuh, tuh jadi apa namanya terhubung kubu gitu ya. yang Kristen jadi takut yang Islam juga jadi takut gitu nah pada saat itu saya dikirimkan oleh teman uh, salah satu mahasiswa alumni sekolah saya di Yogyakarta dia foto yang yang kalau nggak salah yang, yang yang ini sama yang satu lagi kalau terakhir kali itu apa ya saya saya agak foto uh, itu di foto di jalanan itu terus di foto dikirim ke saya waktu itu lewat pos nah kemudian dari situ uh, itu kemudian kopi, di fotokopi beberapa dan dibagi-bagi jasa tinggal di kota Palu waktu itu jadi itu kayak empat jam dari kosong. nah sebenarnya apa namanya uh, Aksi itu, aksi, aksi kemudian saya dan beberapa teman-teman foto foto yang dikirim itu itu juga membagi-bagikannya di, di sekolah itu waktu itu sempat yang jadi apa namanya, jadi tenang tersendiri, maksudnya saat itu tuh efeknya itu kayak oke, okay, uh, apa namanya ini, ini bisa mau nih? karena mengerikan sekali memang pada waktu itu cuman memang tidak tidak sepimpinan. saya cuma mau ber, ber, ber apa namanya nggak penting bahwa sini itu sebenarnya berhasil atau tidak berhasil pada saat itu mungkin nampak itu yang yang yang apa namanya yang bisa dikatakan itu berhasil atau segi, dari tadi lima pada saat itu untuk itu bisa segitu waktu itu menyebar hampir hampir, hampir, di, hampir di semua sekolahan hampir semua sekolah yang pada saat pada saat itu semua dan setelah itu setelah membagi-bagi itu kita bikin kayak perkumpulan itu dan dan tidak dan meredam sedikit apa namanya ketegangan di antara teman-teman yang berbeda-beda agama ini yeah. itu sih, menurut saya yang sampai sekarang itu membuat saya berpikir bahwa sebenarnya kalau dibang, apa namanya, berhasil, tidak berhasil itu berhasil Maksudnya, saya sakit dan puasa jadi sakit tadi jauh mau buka mau minum pengklus, sekarang mau apa namanya uh, ya, jadi itu sih Maksudnya bagaimana kemudian ke kan, arah-ke yang tadi -tari pagi pada saat itu tuh, berhasil mendapatkan apa itu, berhasil meredam sedikit lah ketegangan itu gitu. Karena itu dibagi-bagikan di, di, di beberapa sekolah dan beberapa komunitas, teman-teman. Dan kemudian ditangkal-tangkal di juga dalam ukuran ukuran kecil, meskipun waktu itu sama guru-guru tuh seperti tarik-tarikin lagi. Mungkin nggak tahu apa alasannya, tapi ditarik-tarikin lagi. Terus habis itu itu menyebut kemudian di, di terpal di atas kotak saya saya ada fotonya tapi saya nggak bawa di atas kotak apa dulu sumbangan mau untuk untuk dikeberangan koso itu itu juga gitu, di terpal terpal di di beberapa box bantuan gitu itu sih yang, yang bisa saya begitu Maksudnya ya sebagai pribadi saya berterima kasih untuk momen-momen pada saat itu dan bahwa itu cukup menyatu dan apa namanya dan berhasil nunggu. Nah ini uh, sekalian komentarnya menjadi penutup ya <laughs> Saya, saya, saya, saya, saya. ingin bagaimana proses negosiasi seniman pada waktu itu Cukup uh, sekali tahun-tahun 75 tahun 75, Kemudian uh, 80-an saya uh, ada di Jakarta Dan saya punya studio gratis design tahun 85 Kemudian ada beberapa orang teman-teman dari Jogja yang mereka sudah mulai ke Jakarta Uh, dan tapi berkumpul. Mereka-mereka diantaranya adalah Tim Butrianto kemudian ada Tim um, Supangkat ada Aris sesuai. Kemudian kita memang pada masa itu aktif sekali untuk membuat karya-karya yang um, anti terhadap pemerintah. Tetapi kemudian kita tetap, uh, sering kali kita berdiskusi. Sebetulnya karya-karya macam apa yang akan kita buat? Ini semacam menurut saya semacam proses negosiasi. Kenapa ini saya katakan itu? Saya ketika Neni bercerita bahwa kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang ingin cari selamat. Kemudian di dalam diskusi itu kita mengatakan bahwa kalau kita membuat karya yang jelas-jelas menyerang Soeharto, dalam waktu singkat kita habis. Artinya kita tidak bisa membuat karya lagi. E, semua gerakan-gerakan kita akan dipantau terus oleh militer pada waktu tahun buliman. Itu itu sudah jadi disebutin nah kemudian bagaimana? ya udah kita membuat karya-karya uh, membuat karya-karya yang kebetulan sekali sebetulnya karya-karya seni rupa ini oleh pemerintah, oleh militer pada waktu itu dianggap sebagai satu karya yang tidak yang tidak terlalu membahayakan mengapa? karena satu seni rupa itu penuh dengan metafor simbol dan sebagainya yang tidak mudah dipahami oleh orang-orang, uh, menurut mereka adalah sebetulnya yang tidak paham itu adalah militer sendiri dia tidak tahu uh, apa namanya, ini artinya apa saya ingat sekali pada tahun 94 ketika saya pameran tunggal di galeri nasional uh, ada dua orang intel yang datang dan selama dua hari selalu datang kebetulan sekali mereka datang pada waktu pagi hari dan yang menjaga pameran itu adalah teman-teman kita sendiri yang tahu bahwa dia adalah intel. pada masa itu saya rasa semua orang yang aktivis pada waktu itu tahu bahwa ciri-ciri intel itu seperti apa sih? Bu? kita tahu bahwa itu adalah intel yang datang dan dia mengatakan, oh maaf pak ini eh, senimanya tidak ada dan eh, besok aja datang ke sini Jadi saya, saya tidak tahu adanya apa besoknya dia datang pada pagi hari juga nah itu membuktikan bahwa sebetulnya memang mereka tidak paham yang seni rupa Satu. yang kedua, mereka tahu bahwa karya-karya seni rupa hanya dipamerkan di dalam ruang pamer segala sesuatu kegiatan yang dihadirkan dalam ruang tamunya itu dianggap tidak mempunyai kekuatan untuk menimbulkan e, gerakan sosial. Tetapi ketika karya-karya seni itu dibawa keluar seperti yang dilakukan oleh saya misalnya, maka barulah itu seni rupa itu membayarkan. Dan, pada masa itu memang saya, Gebut, Muleono, Sengsar, uh, itu kita memang berkumpul bersama-sama dan kita berdiskusi, uh, uh, sering diskusi dan, dan kita sepakat dengan, dengan, dengan pemikiran itu. Nah, lantas apakah kita akan menyerah sampai di sini hanya membuat karya-karya yang perlu metafor dan simbol sampai kemudian kita menyadari bahwa kita mempunyai jaringan dengan LSM-LSM. Saya sendiri tergabung dengan Asosiasi Penelitian Indonesia bersama dengan Mulyono. Saya besar uh, bergabung dengan beberapa LSM yang lainnya. Uh, kemudian saya bergabung dengan SKPI, Sekretariat uh, Kehutanan seperti namanya termasuk PBB dan Nah, oke, okay, kalau begitu, uh, oke, okay, karya-karya kita kita barf, uh, tidak terlalu menyerang secara tantangan dengan pemerintah, tetapi kita melakukan aktivitas di LSM-LSN saya uh, bersama-sama dengan LSM-LSM uh, perempuan dan sebagainya melakukan uh, workshop tentang bagaimana menciptakan media alternatif bagi buruh itu saya masih sekali dan itu dilakukan berkali-kali dan saya menjadi supervisor untuk kelompok-kelompok buruh yang membuat media-media alternatif bagaimana saya mengajarkan mereka bagaimana buat ilustrasi yang terap yang mudah bagaimana memperubah pada masa itu belum ada komputer belum ada printer hanya fotokopi dan itulah yang yang kita lakukan nah kemudian mengenai perubahan apakah kita apakah seni rupa dianggap sebagai sesuatu karya seni yang berhasil menciptakan perubahan pertanyaan ini saya ingat sekali selalu muncul pada waktu diskusi diskusi dengan kelompok rom mereka selalu mempertanyakan bahwa, kalau seni lupa e, mengangkat tema-tema sosial seperti e, yang, se, yang dilakukan oleh SEMSAR dan sebagainya, mengapa tidak menjadi anggota DPR? Mereka mengatakan seperti itu. E, Tuntutan dari LSN-LSM ini adalah bahwa perubahan. Mereka adalah hampir semuanya adalah dari e, atau latar belakang pendidikan ilmu sosial. Mereka selalu menilai bahwa perubahan itu bisa dikukur. Sementara kebudayaan tidak bisa diukur Nah, ada jawaban Saya baru waktu berpikir Jawabannya adalah kira-kira begini Perubahan tidak diciptakan oleh satu kelompok tertentu Perubahan tidak diciptakan Oleh segelintir orang Perubahan diciptakan Secara bersama-sama Dan secara akumulatif Oleh sekelompok, oleh masyarakat Dan seni rupa Berada di dalamnya sehingga gerakan-gerakan kita bersama-sama dengan teman-teman LSM yang lainnya itu pun menciptakan satu kesadaran-kesadaran baru, perubahan-perubahan itu, itu, itu yang kita pikirkan dan tentunya kita juga mengatakan bahwa perubahan dari kebudayaan bukanlah perubahan yang sifatnya kuantitatif uh, yang bisa diukur maka dari itu perubahan itu sifat, karena perubahan itu sifatnya kualitatif, maka tidak bisa diukur seperti halnya gerakan sendirwa baru Tidak ada orang yang menduga Pada malam pembukaan itu juga Ketika sendirwa baru dibuka pada tahun 75 Kita tidak pernah menduga bahwa Sebulan kemudian terjadi satu Perubahan besar di Jogja Di mana mahasiswa-mahasiswa muda itu Membuat karya-karya seperti yang dilakukan di Sendirwa baru Sampai dosen-dosen uh, Menangis dan akhirnya perubahan itu uh, Puncaknya adalah Dibuatnya satu mata kuliah baru yang berjudul eksperimentasi. di mana di ITB itu dosennya adalah uh, Pak uh, Pak Darta, Ki Darta dan di ASRI atau Sekolah Tinggi serupa Indonesia asli pada waktu itu dosennya adalah Fajar Sidik. Dan itulah perubahan yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan, karena sekali lagi bahwa perubahan uh, kesenian yang sebabnya sifatnya adalah kualitatif, bukan kuantitatif, tidak bisa terukur, tidak bisa diukur. Kira-kira seperti itu dan sebetulnya sedikit bahwa tahun 75 eh, pada waktu nkk normalisasi kebudayaan, eh, normalisasi kehidupan kampus itu sudah terjadi eh, represi terhadap mahasiswa. Kami dikeluarkan dari isi dengan alasan itu, bahwa kami telah melakukan satu eh, demonstrasi di Jakarta yang kemudian di, di demo ini adalah kebudayaan, karena di tim dan kami sama sekali tidak membicarakan mengenai politik. Tetapi begitu sampai di sini, maka kita dituduh bahwa kita ingin menggagalkan pembangunan replita, rencana pembangunan 5 tahun. Saya sampai kaget. Saya berdua, saya berempat tadi dituduh untuk bisa menggagalkan rencana pembangunan. Wah, saya kalah. Saya sendiri dari Wah, ini jelas sekali. Kita lihat padahal senjata bisa nah itulah itu senjata itu itu sebetulnya adalah uh, politisasi dari dari satu peristiwa budaya yang dilakukan seperti itu terus gimana sih terima kasih, uh, kasih semuanya kalau so, sebenarnya saya ingin menanggapi sedikit yang disampaikan mas Hendrik memang kalau uh, apa itu diceritakan apa itu mungkin kalau bagi generasi masing, masing jadi terasa seperti nostalgia aja membuka-membuka lagi apa yang dilakukan tapi saya kira itu juga sesuatu yang penting untuk dibagi dan diceritakan karena saya yakin sebenarnya kita juga tidak pernah benar-benar punya satu apa yang momen khusus untuk membicarakan ini atau sampai sekarang juga tidak pernah ada apa satu penerbitan yang kemudian melihat lagi masa-masa krusial masa-masa transisi yang sebenarnya sampai tahun 2000 jadi saya kira membagi cerita tentang apa yang terjadi di masa itu bukan berarti itu cuma nostalgia yang enggak ada artinya saya kira dari cerita yang dibagi ini teman-teman yang mungkin dari generasi yang enggak mengalami bisa uh, lebih membayangkan situasi tertentu gitu ya termasuk bahwa yang tidak bersenjata aja bisa dianggap sebagai menggantarkan pembangunan itu saya kira agak di luar imajinasi dari teman-teman generasi muda jadi saya nggak sepakat dengan pernyataan mas hidup itu ya uh, saya kira itu aja untuk sesi a saya, saya, saya merasa nggak ada kebutuhan untuk membuat kesimpulan ya. karena memang uh, ini merupakan percakapan awal saya sih berharap akan ada lagi Sesi pertemuan yang ditunjuk kemarin kami merencanakan, ya, dua bulan sekali kita akan melakukan uh, pertemuan dari KSI. Dan ya, saya kira ini penting ya untuk pertemuan semacam ini penting untuk uh, membangun satu apa ya, ruang diskusi yang melintas generasi, atau gitu. apa kata